Kucing Nebelung adalah salah satu ras kucing yang relatif jarang ditemukan. Namun, ras ini terkenal dengan kecantikannya yang menawan dan bulunya yang halus seperti awan. Kucing Nebelung berasal dari Amerika Serikat dan merupakan salah satu ras kucing yang relatif baru. Nama Nebelung sendiri berasal dari bahasa Jerman yang berarti orang yang datang dari kabut. Sejarah kucing Nebelung dimulai pada tahun 1980-an ketika seorang pecinta kucing bernama Korakob, yang juga seorang ahli genetika, menemukan seekor kucing dengan bulu abu-abu kebiruan yang sangat indah. Kucing ini diberi nama Siegfried oleh Cobb... ...dan ternyata merupakan keturunan dari kucing Anggora dan kucing Birman. Cobb kemudian membiarkan Siegfried dengan kucing Anggora putih... ...dan dari hasil perkawinan tersebut... ...lahirlah kucing-kucing dengan bulu abu-abu kebiruan yang indah seperti Siegfried. Ras kucing Nebelung pun lahir dari perkawinan tersebut. Kucing Nebelung memiliki tubuh yang ramping dan panjang... ...dengan ukuran sedang hingga besar. Bulu mereka sangat halus, tebal dan berwarna abu-abu kebiruan dengan ujung yang sedikit lebih gelap. Mata mereka berwarna hijau atau biru-hijau dan telinganya berukuran sedang hingga besar. Kucing nebelung juga dikenal sebagai kucing yang sangat cerdas dan suka bermain, sehingga mereka seringkali dijadikan kucing peliharaan. Selain kecantikannya yang menawan, kucing nebelung juga dikenal sebagai kucing yang sehat dan kuat. Mereka jarang mengalami masalah kesehatan dan umumnya dapat hidup hingga 15 tahun atau lebih. Namun, seperti halnya dengan semua hewan peliharaan, kucing nebelung membutuhkan perawatan yang tepat agar tetap sehat dan bahagia. Mereka membutuhkan makanan yang sehat dan berkualitas, lingkungan yang bersih dan aman, serta perhatian dan kasih sayang dari pemiliknya. Kucing nebelung adalah kucing yang sangat cocok untuk dijadikan kucing peliharaan bagi keluarga yang aktif dan suka bermain. Mereka sangat cerdas dan suka berinteraksi dengan manusia, sehingga mereka dapat menjadi teman yang setia dan menyenangkan. Namun, sebelum memutuskan untuk memelihara kucing nebelung, pastikan anda sudah siap untuk memberikan perawatan yang tepat dan menyediakan waktu dan perhatian yang cukup bagi mereka. Secara keseluruhan, kucing nebelung adalah ras kucing yang cantik, sehat, dan cerdas. Mereka dapat menjadi teman yang setia dan menyenangkan bagi pemiliknya, dan dapat hidup hingga 15 tahun atau lebih. Namun, sebelum memutuskan untuk memelihara kucing ngebelum, pastikan Anda sudah siap untuk memberikan perawatan yang tepat dan memenuhi kebutuhan mereka sebagai hewan peliharaan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan jika ingin memelihara kucing nebelung adalah memberikan perhatian dan stimulasi yang cukup untuk mereka. Kucing nebelung sangat suka bermain dan berinteraksi dengan manusia, sehingga penting untuk menyediakan mainan dan waktu bermain yang cukup bagi mereka. Anda juga dapat mengajak mereka bermain permainan seperti mengejar bola atau tongkat mainan untuk menjaga kebugaran fisik mereka. Selain itu, perawatan bulu kucing nebelung juga perlu diperhatikan. Bulu mereka yang halus dan tebal membutuhkan perawatan yang rutin untuk menjaganya tetap sehat dan bersih. Anda perlu menyisir bulu mereka secara teratur untuk menghilangkan kotoran dan mengurangi rambut yang rontok. Anda juga perlu memandikan kucing nebelung secara berkala dengan sampo yang lembut dan sesuai dengan jenis kulit mereka. Perlu diingat bahwa kucing nebelung adalah kucing yang cerdas dan memiliki kecenderungan untuk bosan jika tidak diberikan stimulasi yang cukup. Oleh karena itu, penting untuk memberikan lingkungan yang menyenangkan dan beragam bagi mereka. Anda dapat menyediakan tempat tidur yang nyaman, tempat bermain, dan tempat bersantai di rumah Anda. Anda juga dapat mempertimbangkan untuk membeli pohon kucing atau menambahkan peralatan bermain lainnya untuk memenuhi kebutuhan stimulasi mereka. Kucing nebelung juga perlu diberi makanan yang sehat dan bergizi. Sebaiknya berikan makanan yang sesuai dengan usia dan tingkat aktivitas mereka. Anda dapat berkonsultasi dengan dokter hewan atau ahli gizi hewan untuk menentukan jenis makanan yang paling sesuai bagi kucing ngebelung Anda. Dalam hal kepribadian, kucing ngebelung dikenal sebagai kucing yang cerdas, penasaran, dan penuh kasih sayang. Mereka sangat suka bermain dan berinteraksi dengan manusia, dan seringkali mengikuti pemiliknya kemana saja. Kucing nebelung juga dikenal sebagai kucing yang tenang dan damai, sehingga mereka cocok untuk ditempatkan di lingkungan yang tenang dan stabil. Secara keseluruhan, kucing nebelung adalah ras kucing yang cantik, sehat, dan cerdas. Mereka cocok untuk dijadikan kucing peliharaan bagi keluarga yang aktif dan suka bermain. Namun, sebelum memutuskan untuk memelihara kucing nebelung, pastikan Anda sudah siap untuk memberikan perawatan yang tepat dan memenuhi kebutuhan mereka sebagai hewan peliharaan.